Jadi, kalau ingin tenang, bagaimana cara hidupnya tenang? Seimbangkan tiga bagian tadi. Jadi, pikiran kita dilatih supaya kuat, ya, supaya tajam dalam berpikir dan mengarahkan bagian tubuh kita untuk bertindak secara benar. Tubuh ini dilatih, ya, dengan berolahraga, makan yang benar, Ayat ayatnya banyak sekali, ya. Ayuh, sebelum memfilter lebih halal dan orang-orang, baik manusia, semuanya, baik orang-orang, baik manusia, silahkan engkau makan sesuai dengan porsi kebutuhan dari yang halal, sumber yang halal, cari yang menyehatkan di Al-Baqarah 168. Nah, kalau semula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah channelnya Nur Hijrah masih dapat bertemu kembali dan menjalin silaturahim dengan teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa teman-teman di dalam video kali ini kita akan mendengarkan kembali Kajian-kajian islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat Dan untuk tema kita hari ini yaitu cara mendapatkan ketenangan dalam hidup Jadi yang namanya kehidupan ada yang namanya tidak tenang dalam kehidupan seperti contoh, kita tidak tenang dalam berpikir, takut melangkah ke depan. Itu sudah biasa di dalam kehidupan manusia. Jadi, bagaimana kita cara mendapatkan ketenangan dalam hidup? Jadi, caranya yaitu kita mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki sholat kita. Itu adalah salah satu bentuk cara untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup.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 Ya dengan berolahraga, makan yang benar. Ayat-ayatnya banyak sekali. Ya, hey yuhanasukulumimma filarbi orang-orang, bahay manusia semuanya. Ay hey orang-orang, hei manusia, silahkan engkau makan sesuai dengan porsi kebutuhan dari yang halal, sumber yang halal. Cari yang menyehatkan. Itu di Al-Baqarah 168. Nah kalau sudah sudah sehat, tuh, sehat, dipakai aktivitas, olahraga. Kan banyak hadis-hadis tentang olahraga itu. Alimu awliyadakomisi bahati warnima ya diajarkan anak-anakmu olahraga berenang. Atau dengan melentar, atau dengan memanah, atau dengan berkuda Itu contoh-contoh yang real di era Nabi yang kiranya bisa menyehatkan Atau kita riset misalnya olahraga apa yang kira-kira menyehatkan ya Yang senafas dengan tadi jenisnya Jenisnya bisa berbeda setiap zamannya Zaman Nabi tidak ditemukan misalnya Olahraga futsal, basket, misalkan oh bola Apalagi jenis-jenis yang sekarang ada banyak atletik dan sebagainya Tapi kan kita bisa meriset Oh, ini renang. Ini apa saja nih manfaat-manfaatnya? Apa nanti olahraga sejenis yang kira-kira uh, yang sama yang bisa dipraktikkan kekinian atau olahraga yang berbeda tapi manfaatnya sama, melatih otot ini, melatih otot ini, menyehatkan yang ini silahkan. Walaupun jenisnya nggak sama di era nabi, era nabi misalnya dengan memanah, era sekarang misalnya dengan olahraga menembak. Gitu kan, sah-sah saja silahkan. Yang penting konsentrasinya sama, walaupun dengan alat atau perangkat yang yang berbeda. Ya, nanti kalau ingin dilatih lagi dengan panahan Ya yang ada masalah. Jangan disimpulkan begini kalau e, apa namanya kalau panahan sunnah kalau menembak misalnya e, bid'ah nah itu e, sempit dalam berfikirnya ya dan nabi pun kan visioner di zaman nabi mengatakan ajarkan anak-anakmu berenang berenang di mana di padang pasir ya kan kan tidak mudah mendapatkan tempat renang ya kan nah tapi kita tarik ke sekarang kan itu visi yang panjang kalau di riset, oh berenang ini adalah raga yang menyehatkan otot ini otot itu untuk cedera untuk saraf kejepit untuk macem macam misalnya nah itu sesuatu yang bisa kita riset lalu kita bisa keluarkan jenis-jenis baru yang mengambil dari manfaat itu itulah riset itulah riset nah terkait dengan ketenangan ini apa amalan pokoknya karena ketenangan bagian dari pikiran yang disupport oleh keadaan jiwa jadi nah, intinya di kolbu ketenangan itu intinya di kolbu jadi kalau kolbunya nggak tenang hatinya nggak nyaman hatinya nggak tenang itu kebawa ke bawah ke pikiran makanya orang-orang kena penyakit hati sekalipun dia sehat tubuhnya Ya, jenius otaknya, tapi kena penyakit hati Dia kena penyakit iri ya Iri kan iri hati, saya belum pernah dengar iri akal Iri pikiran, ya, atau iri mata ya Iri kaki, iri tangan, gak ada Yang ada iri hati ya Dengki misalnya, ria, itu penyakit hati semua Makanya orang dengki, orang hasud, orang hasad itu Itu pasti hidupnya gak tenang ya Orang berilmu, tapi dia kena penyakit hati Iri kepada orang berilmu yang lain Itu gak tenang hidupnya ya kan Orang kaya, tapi dia pendengki kaya terhadap uh, dirinya sendiri ya, dan dia nengki dengan kekayaan orang lain itu gak akan tenang, dia terus pikirin bagaimana melampaui orang itu bagaimana supaya dia celaka dan sebagainya itu yang yang sangat berbahaya maka untuk menenangkan diri itu, amalan-amalannya tidak ada yang lain kecuali meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketaatan semua jenis amal soleh itu di Quran disebut dengan zikir Buat dengan apa? zikir, salat misalnya namanya Zikir di Quran disebutkan dengan zikir Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14 innaniallahu sayalah Allah kata Allah tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya ya kemudian kata Allah Fargu maka setelah engkau bertuhan kepada saya kata Allah sembahlah saya nah, ini kalimat yang paling jelas jelas kali nggak ada ambigu terang menyebabkan menyebabkan kita memahami bahwa oh ini kebenaran dari salah Islam dari aspek ketuhanan. Ya, silakan dikomparasikan. Ya, saya sejauh ini saya mengkomparasikan, melihat, membandingkan, saya tidak menemukan kecuali di Islam yang di dalam kitab suci mengatakan langsung Tuhannya, Tuhannya langsung ya yang berkata, "Saya Allah, saya Allah," kata Allah itu kan. Ya, tidak ada Tuhan selain saya. Itu tegas sekali. Ya, menyebutkan saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Dan biasanya kalau ada kalimat atau informasi yang pede jelas disampaikan itu menunjukkan kekuatan dan kebenaran, kekuatan dan kebenaran karena Allah dengan sendirinya. Dengan meyakinkan, ya, kita semua dengan menegaskan sifatnya tegas. Dan karena memang ketuhanan itu hanya dimiliki oleh Tuhan yang benar, nah, karena Tuhan yang benar itu mengatakan, "Saya lah Tuhan," dengan pede mengatakan, "Saya lah Allah." Yang gak ada Tuhan selain saya, nggak mungkin ada klaim demikian, kecuali dari yang memang benar, yang memang pede mengatakan itu, ya, karena benar, karena hak di situ. Ya, dan kemudian fa'bud disembahlah saya, ya sembahlah saya dan kemudian dijelaskan menyembahnya bagaimana itulah indahnya dalam Islam, tauhidnya diatur ya tentang Tuhannya dan e, kalau anda misalnya begini saya logikakan sederhana ya orang-orang kan kalau nggak pakar nggak punya kemampuan atau nggak sesuai dengan kualifikasi nggak mungkin mengatakan itu kan, ya ada orang mengatakan misalnya saya adalah pesilat mana yang mau kau bertarung misalnya kan atau e, beruji tanding dengan saya kalau dia bukan pesilat nggak mungkin dia bisa mengatakan itu sehingga dia bukan pesilat misalkan dia cuma pesilat lidah gitu kan bukan pesilat tangguh dan nggak mungkin dia mengatakan pede mengatakan demikian ya sayalah ahli kungfu misalnya kan silahkan ada yang ingin tanding mengetes di kungfu kalau dia bukan ahli kungfu enggak mungkin mengatakan demikian nah ini Allah mengatakan dengan jelas sayalah Allah nggak ada Tuhan selain saya sembah saya nah, bisa nggak ditemukan misalnya dimanapun, Masuk di mana tuh? termasuk di kitab-kitab yang disucikan temukan ada nggak Tuhan yang mengatakan, saya lah Tuhan, ya kan? disebut namanya sembah saya, kalimat itu, temukan, ya, di Quran jelas Kemudian ini sembah saya, optimis sholat, dan tunaikan sholat, cara menyembah saya itu dengan menunaikan sholat Dan diatur, ini indahnya dalam Islam itu ya. Kemudian ditegaskan, saya Allah, saya Tuhan, kemudian nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah Kemudian sembah saya, cara menyembahnya pun diatur, namanya sholat, cara mengerjakannya begini Ya, lalu ditunjuk, diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dari awal sampai akhir, dari gerakan sampai bacaan, dari mulai hukumnya diajarkan, ya, dari cara menghadap ke arah mana, kemudian bagaimana caranya, ya, dari mulai berwudhunya bahkan sampai dengan selesainya, ya, ini menunjukkan bahwa risalah agama ini benar, nggak mungkin kan diadakan ada, demikian, gimana cara bisa mereka, yasa seperti itu terjadi, nggak mungkin ya, ini dari awal sampai akhir, dan nggak ada kreativitas di situ, nggak ada kreativitas, dan semua sama. Ya, orang Arab demikian, yang bukan Arab demikian, ya jadi nggak ada ceritanya misalnya di Arab pakai bahasa Arab di Indonesia pakai bahasa Indonesia, ya di, di apa di Indonesia di Sumatera pakai bahasa Sumatera misalnya di Jawa pakai bahasa Jawa tidak, ya Quran mau dimanapun pakai bahasa Arab, sholat dengan cara yang sama menghadap tempat yang sama, tapi terkait dengan pertanyaan ini teruskan ayatnya, wa al krimi kepadaku, bukan? sebagai zikir, jadi sholat itu disebut dengan zikir, berdoa juga zikir. Ya, doa juga, zikir, Quran surah ke-7 ayat 205, wa dzkur rabbaka fii nafsiika tadarruan wa khifatan wa al dan berzikirlah, berdoalah maksudnya. Berzikir doa. Ya, berdoalah mohon dengan sepenuh jiwamu, dengan ketenangan dengan mintakan kepada Allah dengan penuh ketenangan. Dan apa, mohon dengan kehusyuan Mohon dengan penuh harap supaya dikabulkan Nah silahkan cek, bukankah saat berdoa itu ada ketenangan Anda punya masalah, alih-alih Anda curhat di media sosial gitu kan? nah, Kemudian Anda arahkan untuk berdoa dengan cara yang benar Anda ke kiblat, wudhu, minta dengan khusyuk. Bukankah saat berdoa tenang? Ya kan? Bukankah saat sholat itu Anda lebih tenang? Ya kan? Bukankah saat Anda baca Quran lebih tenang? Nah baca Quran itu disebut dengan zikir Karena Qurannya disebut zikir Quran surah ke-15 ayat 9 inna nahnu wa inna Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir nah, Anda itu kalau baca Quran kan lebih tenang Apalagi kadang terjadi begini Sedang punya masalah Terus kita buka mushaf Random acak tuh dibuka Begini Tiba-tiba ayat sesuai dengan masalah kita nah Baru baca aja udah tenang Keadaan jiwanya ya Udah menyebut nama Allah Baru bismillahirrahmanirrahim Sudah tenang Ya, Quran surah ke-8 ayat kedua, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wa qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zalatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Jadi orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran konfirmasi di jiwanya dan kalau dibacakan kepada ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Iman itu kan sumber ketenangan. Ya, makanya iman itu berasal dari kata al-aman. Ulaika lahumul amn, kan? ya, ya orang-orang beriman itu kata Al-Qur'an dan kalau imannya benar, maka akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Nah, ini kalau dibacakan Quran ada ketenangan dalam diri kita. Kita dengan orang lain baca Quran aja udah tenang, apalagi kita baca sendiri, kan? Apalagi misalnya zikir Ya, Zikir, pasca solat kita berfikir kan Amal lain disebut zikir, itu membuat kita tenang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahumman, Tassalam, Istighfar Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103 Fa'idha qabaitumus falata, fazkuru Allah Qiyamaw wa qa'udaw wa ala junubikum Kalau anda telah tuntas mengerjakan solat, maka berpikirlah. Ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Tassalam Ya, dari Astagfirullah dulu awalnya kan? Nah, itu membuat diri kita lebih tenang, lebih nyaman Nah itu semua amalan tadi disebut dengan zikir Karena itu disimpulkan di Quran surah ke-13 Al-Ra'du di ayat ke-28 Ketika Allah berfirman Ala bi innu Yakinkan pada dirimu Allah itu harfutauqid bukan hanya ikhbar Huruf untuk menginformasikan Sekaligus menguatkan informasi yang disampaikan Saya tegaskannya kata Allah Yakinkan pada dirimu Dengan meningkatkan zikir kepada Allah Maka akan cenderung berdampak tenang Kepada jiwa Nah, jadi, kalau Anda ingin tenang, saya ingin tenang. Kita ingin tenang, gampangnya tingkatkan zikir. Zikir itu bentuknya ibadah, baik dengan ibadah fisik seperti sholat, baca Al-Quran, atau ibadah harta dengan bersedekah. Misalnya, ya zakat itu kewajiban, infak itu tambahkan. Kalau ingin tenang, cobalah pagi-pagi. Alhamdulillah, terima kasih, Pak Ustadz. Itulah tadi penjelasan dari Ustadz Ali Hidayat mengenai cara mendapatkan ketenangan dalam hidup. Intinya ketika kita ingin mendapatkan ketenangan hidup, perbaiki sholat kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dengan itu semua kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan saya berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin. Video kita cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.